Apa Keuntungan Menjadi Member Sinergi? Ada empat keuntungan menjadi member sinergi Harga produk lebih murah Menghemat biaya pengeluaran Potensi keuntungan usaha hingga 100% Potensi keuntungan bisnis hingga 1,67 miliar Harga produk lebih murah Pada saat Anda melakukan belanja pertama senilai 2 juta anda akan mendapatkan produk sebanyak 12 box senilai 3 juta. Anda bisa menghemat satu juta pada saat Anda melakukan belanja pertama. Diskon harga belanja ulang hingga 50%. Pada saat Anda melakukan belanja ulang senilai ratus, Anda akan mendapatkan produk sebanyak 12 box senilai 3 juta. Anda bisa menghemat ratus pada saat Anda melakukan belanja ulang. Menghemat biaya pengeluaran Pada saat Anda menggunakan produk-produk sinergi, Anda bisa menghemat biaya pengeluaran BBM, Anda bisa menghemat biaya servis dan ganti oli, Anda bisa menghemat biaya pupuk pertanian, Anda bisa menghemat biaya pakan peternakan, Anda bisa menghemat biaya kecantikan, dan Anda bisa menghemat biaya kesehatan. Potensi keuntungan usaha hingga 100% Pada saat Anda melakukan belanja ulang senilai satu juta Anda akan mendapatkan produk sebanyak 12 box senilai tiga juta. Harga pembelian seratus dua per box, harga jual dua ratus per box. Anda akan mendapatkan keuntungan penjualan sebesar 1.500. Potensi keuntungan bisnis hingga 1,67 miliar. Pada saat Anda menjalankan bisnis sinergi, Anda berkesempatan untuk mendapatkan bonus penjualan, bonus pengembangan, bonus point reward, bonus plus out, bonus prestasi, bonus duplikasi RO dan royalti kepemimpinan Semua bonus dan royalti bisa Anda wariskan kepada orang-orang yang Anda cintai Selamat bergabung menjadi member sinergi Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat menjadi member sinergi